lah sihir, tapi caramu menggunakannya berikan kehidupan pada, pada sihir, bukan sihir pada kehidupan. <gul uno> Semakin besar ketakutanmu, semakin kecil dirimu. Siapa Ally has been slain. Initiate retreat. you are Kata lain, Kata lain untuk kompromi, kompromi ada adalah kegagalan. Kegagal. First, first. Untuk mengubah, mengubah dunia, dunia, mulai dengan, dengan mengubah dirimu, dirimu sendiri. sendiri. <laughs> Aku tahu siapa diriku, dan sebentar lagi kamu juga akan mengenali. Lain untuk, untuk kompromi adalah, adalah, adalah kegagalan. kegagalan. Semakin besar, besar ketakutanmu, semakin, semakin kecil, kecil. dirimu. turret has been destroyed initiate, initiate retreat batasan <laughs> batasan <Sanother> Untuk mengubah dunia, mulai dengan mengubah diri sendiri. Kata lain, Kata untuk, lain kompromi untuk kompromi adalah, adalah kegagalan. kegagalan. Aku tahu, Aku siapa, tahu diriku. siapa diriku. Siapa yang akan yang ter, ter, <tuk> ter <tuk> <tuk> <tuk> Batasanmu Batasan bukan bukanlah sih, tetapi, tetapi caramu. Cara kami Apakah kamu mau minum, minum denganku? ikan kehidupan pada sihir, bukan sihir pada kehidupan. Untuk mengubah dunia, mulai dengan mengubah dirimu sendiri. Siapa diriku Dan sebentar lagi kamu juga akan mengenal Ayo lihat Ayo lihat Paling akhir untuk mengubah oh dunia mulai dengan mengubah dirimu sendiri monster kill, monster kill.